Back again kembali lagi bersama Five Lion Mega West di sini ya bosku. Alright baby semuanya mantap sekali. Kita akan gasken bermain dengan modal 150.000 ribu bosku mantap sekali ya. Jos gandos. Oke. Okay. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kita gasken ya bosku semoga kalian sehat selalu Jangan lupa juga gue ingatkan ya permainan ini hanyalah hiburan bosku ya. Nggak, jangan dijadikan apa permainan ini sebagai sumber mata pencarian atau mendap ingin mendapatkan cuan dari permainan game seperti ini bosku ya, tujuan kita adalah hiburan bosku jadi kalau misalnya uh, main ya jangan kalau kalah jangan kesel kalau Menang ya mantap, jangan rakus ya Bosku ya. Makanya ini gua main langsung barbar -bar ya, gaskan aja, buy spin di 120.000, dipilih layannya yang enam ya Bosku ya. Nggak, nggak takut karena gua pakai modal uang bebas ya Bosku ya, modal uang yang gratisan aja Bosku, enggak pakai modal yang mengganggu kebutuhan sehari-hari atau uang dapur ya Bosku ya di luar uang dapur ini pokoknya ini uh mantap bosku jos banget langsung digas ke 400 ribu kita dapat bosku gila gokil inilah kenapa gue suka milih lion yang 6 ya bosku kalau dia connect kali 40 nya langsung gila banget hasilnya langsung gila banget tadi connect ikan ya bosku kali 40 lion yang apa hijau ini benar-benar emang lion the best dapat 400 ribu bosku jangan di skip dulu ya sensasional pertama kali ini bosku ya. semoga habis ini dikasih lagi ya bosku hmm. 420.000 ribu bosku wih sampai belakang lagi anjir kali 30 Yo lah auto sensasional lagi lah ya kan Oke, okay, huruf doang loh, padahal sampai belakang dapat berapa ini kita, sekitar 100.000 ribuan ya bosku. Wow, mantap sekali. Gak salah pilih gue ke, kan, apa? Keputusan gue untuk langsung bahas pinya bosku. Gue niatnya ya kalau abis dan gue modal gue tinggal berapa, 30 ribu ya, kita gaskan dari 30, main-main santuy, dengan bet-bet kecil ya kalaupun tadi. Ini kita dapat bonus eh ternyata kita dapat jackpot yang sangat mantap ya bosku ya Langsung aja digaskan bosku, dapat 255 ribu ternyata di bosku Hmm tadi lima lagi ikannya konek, yo gokil, dapat 700 Wow anjir 100 uh, ribu kita bosku, gak bisa berkata apapun lagi gua auto sensasional lah yoi gila apa 200 ribu lagi kita ya bos kira? 200 atau 300 sih ini mungkin 300an ya gak nyangka banget sumpah modal 120 ribu by spin ini langsung gila mantep banget yaudahlah kita sambil santai-santai dulu ya bosku ya dibakar dulu rokoknya yang lagi pengen rokok yang lagi ngopi diseruput dulu kopinya jangan sampai adem ya nanti itu kopi jadi agar bosku kalau gak diseruput-seruput oke okay, mantap sekali 200 coy ternyata kita dapet 236 ya bosku ya mantap sekali the best banget dapat 925 oh ii lah pokoknya kita langsung bet gede aja lah Lumayan ya bosku ya, langsung ya. Kita main di bed 3000 rupiah bosku. Slow aja santai-santai ya, kan modal 150 ribu, udah dapat segini ya, enggak. Gede. Mantap, mantap. Gila. Sumpah, gila banget lumayan, nyangka banget anjir. Huh. Besok-besok gue coba langsung buy spin kayak gini lagi lah Kapan ada kesempatan waktu lagi ya bosku Kita buy spin lagi langsung ya bosku Mungkin gue bawa mode 250 ribu nanti ya Jadi uh, kita beli buy spin yang 250 ribu langsung gas ya Barber AI bosku langsung Kita barber aja Bisa dilihat sendiri ya, pola yang gue pake tuh gak selalu pakai pola yang itu-itu aja ya bos kia. Karena kita harus mengikuti algoritma ya bos kia. Kita harus ikutin algoritma permainannya yang selalu berubah-ubah Gak mungkin algoritmanya sama terus ya Kalau sama terus pasti udah banyak yang ngebobol, udah lah nih, ya, bos kia. Bisa kalah terus ya, pasti barangkrut ya bos kia. Mana mungkin <coughs> Orang mau apa mau usaha pakai game ini tapi nggak diperbarui ya bosku jadi kita harus selalu perbarui pola-pola yang kita pakai juga ya bosku gaskin gaskin gaskin pokoknya kita gasken aja bosku ya Belum dapat lagi nih bosku ya, tapi nggak apa-apa lah kita. Santuy aja, bisa-bisa iseng -bisa ya ini kalau dikasih tambahan ya dapat alhamdulillah. Kalau enggak ya udah bosku ya, kita sisain berapa ya? Kita sisain gope lah ya, kalau misalnya ini habis. <tuh> kalau misalnya ini nggak dapat ya kita habisin sampai gope aja bosku ya, kita WD di gope nanti ya. Like always ya, boski. Kita pilih lion yang enam kali aja, jangan yang banyak-banyak karena bonus itu yang banyak itu percuma ya, boski. Putaran yang berkali-kali kita main waktu doang ya. Sampai belakang lagi dong Kayak tadi dong Ayo lion Ayo lion Nah gitu Mana lainnya Ke 40 nya Keluarin lagi dong lion Gue buy spin Oh kalian 15 240 ribu nih dapat berapakah 100.000 Ayo balikin lah Satu lagi Kali 30 Yoi gokil 600 ribu bosku tambahin lagi nah sensasional 621 ribu bosku yoi 1 juta kita bosku oke abis ini kita wd aja kayaknya ya aduh kayaknya dapet 1 juta loh gila gak nyangka banget gue sumpah mau udah ribu loh. gila gila gila gila gila gila, gila. Untung ya, kalau orang yakin tuh emang gitu tuh bosku Harus yakin bosku. Kita harus yakin, harus percaya diri sama diri kita sendiri bosku. Harus, pokoknya keyakinan harus super super tinggi bosku ya. Supaya bisa mantep nih, kayak gue nih anjir. Yogi. Hmm, kenceng banget ya bosku kita dapet 1,2 bosku gila 1,2 juta 1,2 jt bosku ya oke kita iseng iseng aja dulu nih sebelum kita WD bosku ya kita habisin 1,2 lah ini kita habisin ya 20000 ributnya lagi nih 1,2 kita WD ya bosku ya supaya enggak kesedot lagi sama si Leon ini mudah-mudahan ditambahin lagi kalau nggak ditambahin ya abisin aja ini 20.000 yang tadi ya tinggal 12.000 9000 lagi 3 kali spin lagi ayo Yes sekali lagi Oke gak apa-apa lah kita WD aja bosku ya Thank you banget semuanya Yang selalu setia mendukung gue Selalu setia nonton video-video gue Jangan lupa di, jangan cuma di like ya Di komen juga ya Komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar Gue tunggu komentarnya kita Aduh mekanik di kolom komentar ya bosku ya Gaskan bosku Jangan lupa du, depo dan jangan lupa WD hari ini Thank you bosku See you guys semuanya Bye-bye